Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Saya ingin uh, Melihat Untuk pembangunan Tugu PSHW Supranting Bulular Yang kemarin saya pernah upload Untuk pembangunan Masih ngecat Awal Uh, jadi, untuk hari ini, untuk pengecatan sampai sudah sampai berapa, ini saya mau ke sana. Maka dari itu, ikuti saya terus. Untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, seharusnya biar lebih jelas dan lebih tahu untuk pengecatannya sudah sampai mana. Ikuti terus perjalanan saya jangan lupa like dan subscribe saya tunggu ya channel saya bisa berkembang oke biar tidak lama-lama untuk videonya, mari kita berangkat Berhenti dulu kita beli rokok Eh, sa win ng oras, an ng tawuran, Until we meet Untuk pengecetan sudah Pengecetan sudah Ini dasaran ya. Untuk warna juga Untuk semuanya sudah Namun ini masih tahap Dasaran Setelah ini Dikandelinya Lur Untuk semuanya putih Merah, biru, hitam Dikandeli dibar dikandeli terus di anti gores pengawi nah, kan urung kandel Setelah ini nanti di kantil kas terus di gores maka itu sudah selesai untuk pengecatan yang atas jadi untuk lampang dua kali kerja lagi dua, dua tahap lah baru, -baru nonton garap ngesore nonton garap ngesore nah. Nah, itu dia untuk pembangunan seperti yang kemarin saya bila itu yang di atas tulisan la ila ila sudah siap tinggal tinggal ngecat kemarin sudah dipasang dan untuk pengecatan sudah satu kali tahap sudah siap jadi yang kedua itu ngandeli kalau ngerapai ngerapikan terus yang ketiga anti gores jadi untuk lambang dua kali tahap lagi sudah siap tinggal mbak tinggal kayak ngesore ya so rencananya untuk bawah mau di wai jiwa kita tengah ngunat wai oke okay. yang Sudah menonton, hingga habis like dan subscribe. saya tunggu agar channel saya bisa berkembang. Akhirnya, hai hai hai hai hai